Ayo, kita mengenal bentuk gambar apa yang kamu lihat, martabak. Bentuk apakah ini? Lingkaran, kamu pintar. Gambar apa yang kamu lihat? Bentuk apakah ini? Persegi. Kamu benar. Kamu pintar. Gambar apa yang kamu lihat? Brownies. Bentuk apakah ini? Segitiga. Kamu pintar. Gambar apa yang kamu lihat? Coklat. Bentuk apakah ini? Persegi panjang. Kamu pintar. Gambar apa yang kamu lihat? Telur. Bentuk apakah ini? Oval Kamu Pintar Jangan lupa di like dan subscribe ya